ください seharusnya dia agak kecil jadi perlu ikut NICU tapi udah pulang seharusnya dia sehat 亡くなるって。<笑> ちょっと<笑> しちゃったね。2丁もなり Sampai jumpa Ia ya, masih kecil, jadi sebenarnya enggak ada, sudah habis gitu. Tapi itu lucu tak? Mungkin Masa kini Waktu kita menyusui Kita pindah ke yang lain Merechan skoraj pipinya hmm. Jadi ada garisnya Menitian. Walaupun sekitar dia Berisi kayak ini Tapi dia terus Dia masih kecil Jadi mulut juga kecil kan Jadi aku pompa Dia banyak kan mami makan doa di, di samping kerusi ada bayi jadi aku lihat anak sambil makan makanan marah itu jam 6 aku kirim foto bayinya ke edi terus saya dibilang, eh itu apa sih garisnya di pipi itu? jadi ini di khawatir kukunya itu panjang banget. aku minta potong kuku gitu. Terus dia ajarin aku gimana caranya potong kuku. Ya sri deh, hmm. anu ]あの, ya sashiku, akachan no kiri toka deh. ちょっとあげるといいと思います terus kuku pakai tangan gitu。 aku udah panasin asik tapi dia masih pukul sampai waktu itu dia minum susu jadi sering berhenti aku panggilin dia kayak gini zun, zun, zun. walaupun kecil kayak gini tapi jarinya ada di malu Saka. Selama minum susu dan habis minum susu langsung tidur